berdasarkan penjelasan ini Imam Ibnu Hajar al-Asqalani beliau pensyarah Sahih Bukhari mengatakan apa? semua hadis keutamaan bulan Rajab itu cuma dua jenis saja da'if, mautu da'if dan lemah tapi tolong dibedakan ada orang tadi ingin beramal di bulan Rajab karena ingin mengikuti tradisi ulama salaf itu boleh Nah, sekarang kita tinggalkan hadisnya dulu imam pakar hadis palsu namanya Ibnul Jauzi dalam bab tentang rajab dia punya kekhasan meskipun dia geli melihat hadis palsu tapi dia kemudian tinggalkan hadis palsu dia lihat amalan ulama' salafus soleh. dalam kitab At-Tabsiroh beliau mengatakan ulama'-ulama' salafus soleh terdahulu salaf itu abad pertama, kedua, ketiga hijriah setiap kali masuk bulan rajab maka mereka mempersiapkan diri untuk bulan Ramadhan Makanya meskipun hadis sedhaif Maka itu dibaca Apa hadisnya yang dibaca Imam tadi Allah ma barik lana fi Rajab wa sya'ban Wabalighna ramadhan Di riwayat lain Wabarikna fi ramadhan Ya Allah berkahi kami di bulan rajab dan sya'ban dan sampaikan kami ke Ramadhan, berkahai kami di Ramadhan. Hadis ini ittifak, semua sepakat bahwa ini doaif. Tapi orang beramal bukan hadis ini. Tapi ada ulama salafus salaf, disebutkan oleh Imam al-Jauzi beberapa ulama tabiin membaca doa ini. Jadi bolehkah kita baca doa ini karena ikut ulama tabiin? Boleh, bahkan dianjurkan. Jadi silakan pak, diaminkan kalau imam baca ini. Gak usah berdiri langsung ya, aminkan aja itu. Kalau nggak duduk aja, walaupun kita duduk kita dapat berkahnya. Kita ini kan sering minta doa ke kiai, ke syekh, ke ustad. Sekarang dapat doa gratis dari hafiz Quran yang duduk di depan, mau nggak? Ya, nggak mau. Susah-susah nyari kiai ke mana minta doa. Ternyata doa itu berlimpah di masjid ini. Dan saya suka sekali ini masjid berapa jarak ikomat dengan azan itu keren, Mbak. Bagus. Ini baru sesuai dengan fikih yang sahih. Jangan buru-buru, disebabkan masjid tujuh menit, wajar kalau kita lihat ke belakang cuma tiga solve. Jadi begini nih, bener. Kalau ditambahin lagi, sebenarnya boleh, Mbak. Ya. Di Turki. Ulama-ulama fikih berbasis Hanafi, mereka ahli hadis, mereka menggunakan hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam subuh di akhir malam, udah mau deket-deket terbit matahari, maka kalau bapak ke sana kita salat subuh begini, pak di luar, ya burung-burungnya kayak tadi, jadi suasana kayak di masjid Ayubiyah saya tadi, ya, jadi. Awal datang ke sini ini kok kayak angka di Jakarta ini, ya, nggak kayak di Tangerang juga ini, kayak di mana? Kayak di Turki rasanya. Burung-burung cuma ada hati ini, enyah, -e macam-macam ya. Bapak makan Allah. Nah ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan. Apa kata ulama kita, Imam Ibnul Jauzi mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah. Menanam semangatmu Amalmu dari bulan Rajab Kalau kita nanam padi Nanam padi itu Tiga bulan pak, benar Ditanam hari ini Setelah satu bulan Dia tumbuh, tapi juga tumbuh Rumput bersamanya, maka kita bersihkan Kata Imam Ibnul Jauzi Maka ulama salafus salih dulu Di bulan Rajab Mereka mulai kiamulail, lail Dicoba 11 rokaat 20 rokaat setiap malam kadang kuat, kadang tidak kadang kuat, kadang tidak dimasuk bulan syaban capeknya hilang jadi kalau udah masuk bulan syaban capeknya hilang, apa yang harus dibersihkan kekurang-kurangnya dihilangkan ini yang disebut di bulan syaban cukup merapikan apa yang sudah ditanam nanti di bulan Ramadan cukup memetik hasil karena kami punya rumus pak Coba lihat Nabi Yunus berapa lama beliau di dalam perut ikan? 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan disebutkan di Quran, kalau bukanlah zunnun Nabi Yunus itu minal musabbihin, dari orang yang banyak zikir, tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat. Maka jika ingin kolbu ini tidak mati Tidak terkubur Coba amalkan zikir ini pak La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Amalkan terus Sampai nanti bulan Syaban 40 hari coba 10 hari pertama bulan Syaban ganti zikirnya Terus setiap malam Mekiamul mulail. Karena Laitul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Laitul Qadar cuma ingin dapat Laitul Qadar malam 27. Terus tidur di masjid. Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Laitul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur pak. Plok, plok, plok, plok, plok. Laitul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun. Laitul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya 12-an, tengah malam itu. Pas tengah malam itu di situ banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat, Allah pandang kalbu yang masih hidup. Innallaha zuru ila kulubikum Allah pandang kalbu yang hidup. Jadi coba Pak latihan, mulai malam ini coba kalau bangunnya agak agak lebih awal jam 3 nanti sampai jam 4, rehat sebentar jadi satu jam beramal itu dahsyat itu, kolbunya akan luar biasa orang yang setiap hari jalan cepat setengah jam jantungnya sehat benar nggak? maka disebut dengan senam jantung kenapa kalau dokter yang ngomong ayo bapak ini punya masalah jantung nih jalan cepat setiap hari setengah jam kenapa patuh Padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan Kenapa kalau dokter yang ngomong buya Yang ngomong syekh, yang ngomong kiai Yang ngomong ustadz, yang ngomong gak mau diamalkan Apa masalah kolbu kita ini? Apa kata guru kita? Apa kata syekh kita? Apa kata nabi kita? Apa kata Allah? Rob kita Sebagian malam maka bangunlah pengen jadi wali Allah nggak bapak ibu selamat Allah, pengen jadi wali Allah serius ingin jadi wali Allah bangun tahajud hanya itu maharnya nggak ada lagi mahar jadi kekasih Allah di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh, dia sibuk memanjakan rohnya, kolbunya hubungan kita dengan Allah itu hubungan kita dengan roh kenapa? Allah menyebut wa nafakhtu fihi min rohi Aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia. Allah menyebut rohku, roh milikku. Oleh karena itu, ketika orang meninggal yang dibaca Innalillah, itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mukmin. Kenapa dia pulang kampung? Saya mau tanya, Pak, yang orang yang bukan orang sini senang gak pulang kampung? Senang itu baru kampung fisik. Betapa indahnya dan nikmatnya Merindukannya si kolbu itu Pulang kepada yang punya kolbu Roh itu pulang Kepada yang punya roh Tapi Bapak ini mau pulang kampung Gak pernah kirim bantuan Untuk masjid kampung Gak pernah kirim duit untuk orang tua Di kampung, gak pernah bantu saudara Di kampung, gak pernah Nyapa orang kampung Gak punya rumah lagi di kampung Berani gak pulang Enggak berani pulang. Maka meskipun kita lagi merantau di, di dunia ini. Ini tubuh, tubuh milik bumi pak. Ini bumi yang punya. Bukan tubuh rohani ini. Kita rohnya lagi merantau di sini. Maka rajin-rajin nabung. Ini hadis terakhir yang semua baca. salat syuruknya boleh ditunda ya. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi? Laki itu Ibrahimah, Lailatan Usriabi. Aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku di Mi'rajkan, Di mana itu? Di langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci, bukan tempat Allah. Tempat tinggalnya roh-roh suci. Hadis Sahih Imam Bukhari. Di sini hadis riwayat Imam Syarifiz. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan Ya Muhammad Ini kabar gembira buat kita Ya Muhammad Akhri minni assalam ala ummatik Tolong sampaikan salamku Rinduku Doaku untuk umatmu Saya mau tanya bapak ibu Saudara-saudara Kita ini Umat Nabi Muhammad bukan Maka siapapun umat Nabi Muhammad dia telah dapat salam ini Itulah rahasianya Kenapa kita harus berbalas Dan akhirnya diabadikan Salawatnya kita kepada Nabi Muhammad Itu disebutkan seperti salawat ke Nabi Ibrahim Allahumma masalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Itu hadisnya Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak Ya Ya Allah berikan solawat sayangmu Kepada Nabi Muhammad Sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan Kepada Nabi Ibrahim Itu rahasia aja sebenarnya Jadi kita dapat pak Kita dapat salamnya Siapa yang menjawab salam ini dengan kolbunya Maka insya Allah Dia terbebas dari neraka Kenapa? Salam dari Nabi-Nabi Allah Pasti selamat itu dunia akhirat Lalu Nabi Ibrahim Mengatakan ini yang Salam beliau itu ingin menyampaikan ini Sampaikan kepada umatmu Wahai Muhammad Inna fil jannah Sesungguhnya di surga itu Itu ada air Airnya sangat bening Tanahnya sangat subur Wa annaha Tapi ingat Tanahnya sekarang masih kosong Subur tapi belum ada tanamannya Belum ada bangunannya berarti sorga itu itu hamparan luas aja hari ini dan kita belum punya belum punya istana di situ belum punya belum punya kapling-kapling di situ apa kata nabi Ibrahim alaihissalam wa anna sesungguhnya tanamannya aset-asetnya kapling-kaplingnya pondasi-pondasinya ada pada empat kalimat yang seduh kita hafal dari kecil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disebut dengan tanaman surga. Di hadis Imam Bukhari, Nabi berkata ke Abu Musa Al-Asy'ari, "Ala ala kunuzil jannah?" Maukah kamu aku tunjukkan investasi surga? Kanzun. Apa itu? La, la, la Maka ulama kita gabungkan hadis yang terpisah ini. Himbauan saya cuma satu, Pak, supaya salam ini terjawab. Salam Nabi Ibrahim ini terjawab. Coba kalau pagi jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim 100 kali. Sore 100 kali terus begitu sampai kita mati berarti kita telah membangun telah investasi di surga ingat kalian hadisnya tadi waannaakayaan bahwasannya surga itu tanahnya lu sangat luas sangat subur tapi tidak ada tumbuhannya kalau ingin bangun istana cuma dua caranya sedekah salat 12 rakaat Sedekah bangun masjid, man bana lillahi baitan bana lahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua, siapa yang salat iznatai asharata ah. yang salat 12 rakaat setiap hari, bana lahu qasran fil jannah. Maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Makanya duha itu 12 rakaat meskipun hadisnya dhaif. Kalau nggak sanggup ya 2 sampai 4. Ya. Nah ini pesan Nabi Ibrahim, itulah pesan inti kita. Coba amalkan ini, bulan Rajab, nanti Syaban tinggal hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab, nanti enaknya di bulan Syaban, tinggal memetik hasilnya Laylatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan mulai di malam Ramadan. nggak dapat Laylatul Qadar Pak. Namanya itu Naum dapatnya, malam penuh tidur.